Terima kasih lovers Banten Selamat hari jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Tentu kita ke kabar pertama, bersama ya. dia ada bukan spesial dari akun Raja Travel. Dot masya Allah, mengunggah sebuah postingan. Momen tim Lester Entertainment yang sedang sarapan pagi di Turki bersama ya tentu sarapan paginya ditemani oleh Rajasi. Wow, masya Allah banget bersama ya Rajasi. Tentunya dibawa ke Turki Alhamdulillah luar biasa mudah-mudahan selalu berkah barokah dan sukses terus untuk Rajasi dan tim dari Leslar Entertainment Ada kalimat caption yang dituliskan dalam akun Raja travelval. Sarapan pagi dulu biar stamina terjaga karena masih banyak destinasi yang harus dikunjungi. Thanks ya Rajasi dan King Banana Crispy.id sudah kirim ke sini buat sarapan. Masya Allah banget persahabat ya. Tentu masih banyak destinasi yang harus dikunjungi oleh Lesti dan Bilar bersama keluarga dan tim persahabat ya. Masya Allah mudah-mudahan saja. Ada kejutan bahagia dan kabar baik serta cedakan vitamin langsung diberikan dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan persahabat ya dari akun pilar underscore Video Disini mengunggah sebuah postingan percakapan besar persahabat ya ada sebuah pertanyaan tentu dari para sahabat soal tentunya mengenai protokol kesehatan di Turki, Persabat ya kita lihat nih ada sebuah pesan, bang di sana kok kayak bebas banget gitu ya, banyak yang gak pakai masker di kerumunan, katanya tuh kita lihat di sini sebuah jawaban yang sangat luar biasa, Turki sudah open pariwisatanya sejak Juli 2020. Warga negara Turki taat protokol dari awal dan sudah 80% vaksin Dan sudah memilih herd immunity dari tahun kemarin Itu jawabannya persahabat ya Ternyata di Turki sudah dibuka pariwisata. Ternyata Turki sudah open pariwisatanya sejak Juli 2020, persahabat, ya. Tentu di Turki sudah melakukan protokol kesehatan. Mudah-mudahan saja, persahabat, ya. Selalu sehat, selalu diberikan keselamatan untuk tidak lagi sayangan kita. Ada kalimat kason juga dituliskan dalam postingan tersebut. Pertanyaan paling sakral yang banjir masuk ke DM juga, nih. Nih, ya, jawabannya buat teman-teman Leslar. Tuh, persahabat, ya, pentingnya kedisiplinan. Ya. Koron kes di Turki sudah hilang Alhamdulillah persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan saja Kita semua diberikan kesehatan Terutama idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada info dari Antv soal berubah jam tayang acara Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua persahabat ya kali ini mulai hari ini tanggal 25 Oktober 2021 Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua akan hadir akan tayang jam 20.00 waktu Indonesia Barat tepatnya jam 8 malam hanya di Antv tayang setiap hari persahabat ya. Ada perubahan jam tayang, yuk kita doakan, kita dukung, kita support yang terbaik untuk karya-karya dari kita. Kita lihat juga di kalimat caption, info yang dituliskan dalam postingan tersebut. Antv lovers, mimin ada kabar penting nih mulai hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, serial kesayangan kalian Jodoh Wasiat bapak-bapak kedua bakal tayang lebih awal menjadi jam 20.00 waktu Indonesia Barat loh nah, jadi jangan sampai terlewat ya setiap hari hanya di Antv. Postingan tersebut juga tentu banyak sekali dibanjari komentar yang sangat positif dari para sahabat Leslar juga. Ada komentar dari akun Leslar Kendari KS1, semangat gak ada alasan lagi gak nonton saya Kalau di Sulawesi jam 9 malam, terima kasih ANTV official Luar biasa para sahabatnya dukungan dari fans Leslar Lovers. Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Bulan dari Anus Kursa Dewi mengatakan siap gas ke JWB Semangat masya banget ya respon yang sangat luar biasa Dari para sahabat lesal mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik idola kita nah, Yang mana ikut joran mengunggah sebuah postingan dua jam yang lalu persahabat ya Anniversary Leslie Lovers Banten Masya Allah persahabat, ya anniversary Lesti Lovers Banten yang kelima tahun luar biasa, mudah-mudahan selalu solid kompaks, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita ini dan tentu ini ada sebuah ucapan dari Lesti juga persahabat ya, untuk Lesti Lovers dari Banten, mudah-mudahan selalu jaya, berkah, dan berokah amin, dan berikutnya juga kita persahabat ya, ada live instagram dari Bang Bensi Kumbang, nih seru banget nih sambil Mendengarkan lagu dari Dedek Alessi Jora, Bule Turki juga bersahabat ya Sangat asik banget menikmati lagunya Dedek Alessi Kejora Wow, luar biasa Mudah-mudahan dukungan selalu banyak Dari orang-orang hebat dan orang-orang baik untuk idola kita lesti dan Bilar Masih menunggu kejutan yang berbaik selanjutnya? Tetap stay tune dan panjang channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini adalah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.